Dua pengedar narkoba diringkus polisi saat melintas di Jalan Garuda Sakti, Kampar Riau TT dan UP tak berkutik saat dihadang dan digeledah polisi Salah satu tersangka bahkan histeris Kedua tersangka sempat berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang empat paket sabu-sabu ke tepi jalan. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapat pasokan dari temannya yang identitasnya telah dikantongi polisi. Ini apa? Ini dibuang ya? Itu, itu, bapak, bapak, bapak. Oke. Pak tolong, Pak. Keledah lagi. Tidak ada, Pak. Ya, tak Nampun, Pak. Ini makin Pak, Ini, ya, ya. Oke. Pak, ini makin ya. Oke. Pak, tolong, Pak. Pak Tidak lagi. Nggak ada, Pak. Ya, tak Nampun, Pak. Ini makin Pak. ini surat pen kami bang. jadi kami sudah oh, ya, kan, ada bermotor? Iya Pak. Pada saat, pada saat kami amankan, kemana kau lempar sabut tersebut? Pertama Beren. Itu Pak di rumput. Pak. Iya, rumput ya. Oke, okay. kau. Di belakang. di belakang aja, ikut aja Ya, berapa banyak itu? Satu kan tunggu dulu Pak Berapa paket? Tiga Pak Tiga paket Tiga yang satu kecil Pak Tiga paket, dua, dua, dua, dua satu kecil Iya Pak Oke, ya, kita tengok tuh, Pak, nanti Pak, Yang penuh mana? Itu Pak ini tuh yang penuh mana? mana? Ini barangmu semua? Eh? Tiga paket nih, empat nah. nih. Satu, dua, tiga. Apa oh, berarti ada tambahannya Empat. Teman -teman. <laughs> Mengamankan dua orang tertuga tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika di Desa Karya Indah, kecamatan Kapung, Kabupaten Kampar. Dari pelaku dapat kita amankan empat paket e narkotika, diduga jenis sabu. Tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman ya, 5 pak. tahun penjara. Oh? Di belakang aja, ikut aja. Ya, Berapa banyak itu? Satu tunggu dulu Pak. Berapa paket? Tiga, Pak. Tiga paket? Tiga yang satu kecil, pak. pak. Tiga paket, satu, besar, dua, dua, satu, satu kecil. Iya, Pak. Oke, kita tengok. dulu. Buka, kan? Buka, kan? Buka, kan? Buka, kan? Buka, kan? ada mana? Itu pak. Ini. Ini, ini barangmu semua? Eh? Tiga paket ini, empat nah. nih. Satu, dua, tiga. Oh, ada tambahannya? <laughs> ya itu